Ya selamat berjumpa teman-teman dari program pola hidup sehat ya khususnya nih adalah komunitas yang penyintas kanker ada 4 WA group dan totalnya lebih dari 2.000. Nah pasti teman-teman sudah mengenal kalau tak sebut namanya ya Ibu Esther Margareta salah satu admin yang menurut saya paling rajin jawabin WA. Saya ini punya kelemahan. Jawab ya. kelebihannya ngajar temennya banyak, tapi jawab PA ya, paling malas, makanya kalau mau bertanya ke saya kan tak sule ikut jumpa pagi, udah tanya, ku jawab, gitu ya, karena nulis itu kayak beban berat, walaupun saya kalau niat ya penulis buku juga, tapi saya lebih senang berbicara. Tapi Bu Esther saya lihat luar biasa, ya, kalau di ekoenzym ada Pak. Ecola, nah, kalau di Cancer ada Bu Esther. Nah, saya mau hadirkan khusus untuk rekaman ya bincang-bincang dengan Bu Esther. panggil. Ya. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam Pak Jarot Ya, saya ini juga termasuk kagum ya sama semangatnya Bu Esther dalam hal menjawabin teman-teman di WA Group, sampai 4 WA BA grup banyaknya namanya ibu-ibu mayoritas yang kena kanker ya. Kalau yang stroke mayoritas bapak-bapak. Darah tinggi, stroke. Samurat kolesterol tuh begitu. Kanker tak lihat WA Group, tuh namanya ya mayoritas nama wanita ya. Kebanyakan. Ada juga dan nanyanya kan detail sekali. Selain detail kadang diulang-ulang. udah dijawab ditanya lagi, dijelasin dijawab lagi terus terang kalau saya jujur nggak sabar. Nah ibu ini kan menurut saya semangatnya itu luar biasa, sabarnya luar biasa, detailnya luar biasa. Nah saya jadi pengen tahu lebih dalam dan juga supaya teman-teman juga mengenal lebih dalam ya. Eh, ibu pernah kena kanker itu kanker apa tahun berapa? Kanker payudara pak. Sebetulnya dari akhir 2015 itu sudah ada benjolan. Hanya ketika saya laporan ke ibu saya, ibu saya bilang, ah itu biasa perempuan. Itu. Terus saya kan bilang kalau maaf ini ya, puting payudara saya itu blesek ke dalam ini kan laporan ke ibu saya selama ini kan saya nggak pernah aware gitu karena memang kan eh, payudara saya juga kecil putingnya nggak pernah keluar jadi saya anggap ya itu biasa aja gitu tapi ternyata ya eh, ibu saya bilang udah biasa nggak apa-apa nggak apa-apa ya sudah kan tapi kok saya pikir setelah saya mengalami mens setiap mens kok ada jutit gitu celotit apa ini kok kayak gini rasanya beda dengan mens yang biasa ya jadi akhirnya Februari 2016 itu saya ke rumah sakit di Bandung Utara ya ke Purumius, saya ke sana saya USG dan dokter mengatakan kamu kena penyakit yang jelek itu ya dia nggak pernah mau sebut nama penyakitnya tapi dia udah bisa tebak itu, gitu. Ya, jadi uh, akhirnya saya harus biopsi. Tapi karena saya memakai BPJS, saya nggak bisa di uh, tempat tersebut. Saya menggunakannya di Rumah Sakit Santosa. Kebetulan dokter tersebut juga praktek juga secara BPJS di Rumah Sakit Santosa Bandung ya, Bonjati Jati. Jadi saya merasa uh, apa? Terbantu lah, terbantu. Uh, kemudian saya mendapat hasil ya yang memang itu cancer. Wow. Gitu. itu 2018 berarti ya 2016 16, 16. itu waktu di pas uh, apa namanya vonis yang pertama itu stadium berapa itu stadium awal dua oh, oh stadium 2. ya tapi namanya kanker ya dokter tersebut bilang ke saya hmm. gitu ya tapi uh, dalam prognosis perjalanan penyakit ya saya akhirnya menjadi stadium lanjut karena memang kalau melihat dari tipe Cancer saya di dalam uh, kanker payudara itu kan ada empat tipe ya luminal A, luminal B, uh, triple positif lalu TNBC atau triple negatif. Nah saya ada di triple positif jadi hormonal ER estrogen reseptor positif, progesteron reseptor positif, HER2 positif, grade 3. Wow. Jadi grade 3 itu sudah menandakan bahwa kecepatan pembelahan itu paling kencang, paling wow. cepat. Ya, jadi ini tipenya kalau dokter saya bilang teroris, tipe yang bandel. Gitu. Terus, uh, dari erPR saya di uh, sel tumor di atas 80% jadi memang dari hormonalnya aja itu uh, erPR itu sudah memang membuat dia juga bandel itu kalau dari secara medis siapa ya, ya. ya Nah terus uh, waktu itu langkah apa yang di yang ditangani uh, untuk menangani hal ini Iya, saya melakukan setelah tahu bahwa itu e, karsinoma dari hasil biopsi, kemudian e, apa? saya mastek. Mastek itu baru mendapatkan hasil itu, imunohistokimia namanya kalau di prosedur kanker payudara, ya ER, PR, HER2. Zaman saya belum ada KI67, kalau sekarang ada tambahannya, KI67. Ya. Zaman saya belum ada, jadi cuma ER, PR RP. jadi pengangkatan-pengangkatan panyudara ya pengangkatan itu mastektomi. jadi saya dextra itu kanan yang diangkat yang ada itu itu dulu habis operasi pengangkatan terus dilanjut dengan kemo radiasi pengangkatan hmm, oke okay. nah, pengangkatan nah saya hanya diradiasi waktu itu saya udah Nanya ke dokter kalau memang saya harus kemo dok udah kemo aja nggak apa, apa gitu tapi dokternya bilang dokter senior ya dia bilang nggak usah kamu nggak perlu kemo nggak perlu udah kalau saya bilang nggak perlu nggak perlu gitu jangan malah pengen kemo ya sudah kan jadi akhirnya saya enggak kemo hanya radiasi 25 kali itu Pak ini, ini kalau foto saya coba tunjukkan sebentar ya. Ini foto. Nah, ini ini foto yang pas apa ini? Ini foto saat saya selesai kemo puluh 26 kali itu metastase liver ya. Jadi setahun setengah dari saya mastektomi. Oh. Jadi setelah masektomi itu setahun setengah kemudian malah berkembang ke liver. Ke liver. Iya, wow. nah, saya enggak merasakan apa-apa, hanya dari hasil USG tertulis ada nodul. Nodul itu artinya masa tumor di bawah 3 cm. Itu sebutannya nodul. jadi liver. saya Oke, okay. di bagian ya. di bagian liver Mm -mm, jadi livernya tuh kayak ada jerawatnya lah gitu dari situ diputuskan untuk kemo kemo, kemo dengan obat eh, navel nama obatnya itu obat itu eh, cukup keras jadi saya karena pembuluh vena itu kecil Pak kan kalau ini burden head ya nggak boleh masuk obat kemo karena ini daerah operasi jadi saya di kemo sebelah sini, ya ini masih ada pak bekasnya, hmm. mungkin ya cacat ini, ini pembuluh darah pecah saat kemo ke dua, kemo kedua, pembuluh. padahal 25 kali, enggak itu radiasi 25 puluh lima kali, radiasinya 25 puluh lima kali kemonya nya 13 belas. Kali dua, karena FELD ini obatnya AB. Jadi, kalau hari ini kemo, minggu depannya kemo lagi istirahat seminggu, masuk tahap berikutnya itu jadi 13 seri kali AB, jadi 26 Itu yang kedua aja sudah ngalamin itu, iya. Makanya, saya itu kan waktu pembuluh darah pecah, itu saya kesakitan, nangis. Masih kebayang nih, masih kebayang 24 kali lagi. Oh, obat kemo itu panas banget, panas luka bakar ya, luka wow. bakar. Saya udah kasih es batu juga nggak ngaruh, tetap sakit banget. Akhirnya saya disuruh operasi itu pasang angkemopor di sini, alat, alas untuk kemo Itu operasi. rambutnya rontok itu pas-pas tahap ini ya? Uh, ya, tapi rontoknya hanya 25%. Memang dokter udah kasih tahu. Navelbin itu 25%. Rontoknya sih oh. enggak Iya. Yang, yang ini ya? Oh, ini beda. Ini beda. Ini kemo yang 12 kali yang nanti, Pak. Nanti yang. Oke, aku tuh kecidanya boleh dilanjutin dulu. Jadi, setelah uh, yang liver ini selesai, enggak selesai ternyata. Uh, saya pasang dulu kemoport. Oke. Okay. Ini, Pasang kemoport ini pun mengalami kendala karena saat itu 2017 itu lumayan ya harganya kemudian saya mengurus secara BPJS tapi prosedur operasinya harus nunggu waktu sedangkan dokter saya kasih ultimatum harus segera pasang dan harus segera kemo saya puyeng nunggu. Oh, BPJS nunggu nunggu giliran ya Iya, gak mungkin kan saya bingung, saya hanya ambil waktu berdoa. Tuhan, saya udah nggak punya cara harus gimana. Nah, akhirnya saya curhat ke teman SMA saya, terus teman SMA saya bilang ke saya, hmm. "Ya, e, boleh nggak kalau cerita kamu saya sampaikan di grup? Ya, siapa tahu ada yang mau bantu grup SMA saya, SMA satu Purworejo?" Ya, hmm. terus udah gitu, akhirnya uh, ya ada dari ketua gitu ya, ketua grupnya gitu ya. Itu yang membantu ya dengan mengenalkan saya ke link gitu ya. Uh, istilahnya mah bisa membuat saya apa dipercepat gitu operasinya. Gitu. Jadi saya merasa bahwa itu juga pertolongan Tuhan yaitu jawaban gitu karena saya juga udah nggak ngerti lagi Pak harus di mana gitu ya operasi bisa Uh, dalam waktu satu minggu ya Tuhan buka jalan gitu ya uh, dengan bantuan teman saya ini uh, dan akhirnya saya bisa melanjutkan kemo yang sisa uh, 24 kali lagi dengan oh. menggunakan kemoport ya, untuk gitu. nyelesain yang di liver tadi ya, yeah, nah itu saya kan kemo uh, pindah rumah sakit karena uh, saya pemasangan kemopot di Hasan Sadikin, jadi hmm. harus uh, apa uh, kemonya juga di Hasan Sadikin. Gitu. Jadi saya pindah kemo yang tadinya di rumah sakit Arrosa, akhirnya saya pindah ke Hasan Sadikin. Jadi saya jadi pasien di rumah sakit tersebut. Gitu. 2018 <laughs> tadi. Ya 2018. Ini ceritanya udah selesai belum nih? Ya saya uh, belum selesai pak. Jadi <susur> yeah kanker ini ceritanya banyak banget soalnya. Oh, jadi, setelah apa selesai? Kemo tersebut ya e, dicek, ya, dan masih ada itu, masih ada tumornya, sehingga dokter saya memutuskan untuk kemo oral. Nah, disitulah saat kemo oral itu, kepsitabin saya mulai konsumsi badan saya kosong. hitam oh, itu, itu karena ada kanker di tempat yang lain atau masih yang dilever juga itu juga? Deliver. Oh, bukan bukan metafase pindah ke tempat lain enggak? Enggak, dilever. Karena nih. udah resisten. Dokter bilang ke saya ini resisten obatnya. Oh, jadi dengan kemo yang kemarin itu enggak sembuh nih. Iya. Ini harus Duh. harus harus tambah senjata baru. Iya, senjata baru. Akhirnya kemo oral. Ya, oral itu saya jalani 25 siklus kepsitabin atau kalau uh, orang lebih kenal seloda ya uh, tapi kalau obatnya dalamnya itu itu kepsitabin nah, itu saya mulai gosong ya telapak kaki gosong terus yang mulai rontok ini ya rambutnya nih eh, ini beda lagi waduh belum selesai lagi dos tapi ke dah. Nah, yes. terus yes. itu uh, gitu <laughs> uh, rasa mual begitu obat masuk ya pagi 3 malam 4 setiap obat masuk itu mual mual perut itu rasanya kembung yang enggak enak kayak apa ya sebeh gitu perut Oh yang pasang port tadi ini sebentar saya saya selah dulu yang yang pasang port itu ini ya Iya Oke, ini yang nggak yang cerita yang tadi yang dipasang fogil ya, rumah sakit. Sebetulnya kemo yang saya gundul yang nanti ceritanya, oh, tapi okay, alatnya okay. seperti ini. Ya, karena, ini. ya karena ini, ya. ini aja pakai big. Oke, terus silakan lanjutin dulu. Nah, terus setelah itu uh, saya sempat pakai tongkat, ya pakai payung, saya sempat uh, jatuh berkali-kali. Ya karena kan memang obat ini tuh membuat seperti apa? Drunken Master gitu pak, puyeng. Hmm, ya. Gliangnya ada gliang terus ya. Ya ya jadi saya juga nggak bisa kontrol diri saya, saya maju sendiri, mundur sendiri, badan saya. Ya obat ini memang cukup berat kalau untuk uh, yang apa metastase liver ya, kalau di payudara biasanya itu. Karena kalau di kanker lain, tata laksana kanker lain obat ini juga dipakai gitu. Tapi kalau di payudara biasanya untuk yang metastase liver nah saya sampai 25 siklus itu berarti sekitar 2000 tablet ya saya konsumsi saya sempat apa, keluar dinding rahim ya saya nggak tahu itu apa saya foto saya kirim ke dokter saya pikir saya mens maka saya sudah berhenti apa ya, ya mens kalau payudara itu kan disuruh berhenti kalau yang hormonal memang nggak boleh mens gitu kata dokter itu dinding rahim yang keluar itu wow. sebagian ya wow. terus, uh, kuku ini kuku ujung kuku ini merah darah dari kuping juga ada keluar darah itu obat itu cukup berat ya dan saya jalani ya saya masih <laughs> cari orderan pakai <laughs> tongkat <laughs> saya sambil, masih sambil, sambil kerja lagi ya ya saya kerja gitulah Pak uh, yeah, yeah, yeah ya wow. saya memang terjemput anak sekolah ya. ya sebenarnya sih rasanya juga udah gak kuat kuat ya nggak kuat tapi saya harus kuat harus menguatkan diri ya uh, saya harus menyemangati diri saya sendiri ya. Hmm. setelah itu ternyata hasil CA 15 tidak tumor markernya itu sempat turun kemudian naik lagi ya Febsitabin ini ada beberapa merek. Ya, saya pakai yang di-cover BPJS akhirnya resisten, kemudian diganti dengan yang tidak di-cover BPJS. Ini saya harus nebus setiap bulan itu hampir 3 juta. Obat wow. ini. Ya. Ini tidak di-cover BPJS karena dokter berpandangan uh, kalau yang ini udah resisten, jadi diganti sama yang ini. Ya, jadi yang 25 puluh siklus itu termasuk dengan yang non BPJS. Itu. Oh. Saya hanya bisa mengusahakan, lah ya kita istilahnya terus mencoba untuk bagaimana ini bisa sembuh, bisa sehat. Ya biasanya orang dengan kanker itu seperti itu, Pak. Jadi apapun yang dokter katakan, ya selagi kita oke, okay, ya sudahlah demi gitu ya, demi. Tapi ya saya jalani ya dengan happy aja. Ya habis gimana kalau memang hmm, saya menganggapnya ini cerita hidup saya, ya ibu saya berpesan uh, lakoni kanti tatap, gitu. Saya ikut ibu saya. Nah, ini itu, West itu, jadi yang, yang sampai di sini ini tahun berapa, ini? Itu tahun uh, 2019 2000 18 19 lah Pak. Oke, betul -betul. Antara itulah. Sudah 3 tahun hmm. sejak yang pertama. Ya. Oke, terus bisa dilanjutkan dengan cepat mungkin setelah itu kita masih eh ya. uh, apa? Cek kembali itu uh, resisten juga kan obatnya. Akhirnya saya ada tambahan metastase paru. Hmm. Waduh. Jadi, Jadi liter, panah, ke liver, ke paru iya tadinya hanya hasil ronsen itu eh uh, apa suspek tapi mm -hmm. ketika ada tulisan suspek kan tentunya dokter menaikkan jadi CT ya kan dengan CT scan itu makin kelihatan itu ada nodul beberapa itu bercak di paru <laughs> gitu Akhirnya saya kemo itu dengan obat dostasel dan siklo, fosfamid. Dua obat, itu dokter menyebutnya second line. ya Jadi obat di lini kedua katanya, kata dokter. Saya udah sempat pindah dokter karena urusan BPJS ya Pak ya. Uh, tadinya dokter senior karena sudah tidak di Hasan Sadikin, jadi saya dipindahin ke bawahan beliau. Uh, jadi untuk mendapatkan penanganan yang bisa BPJS dan bisa diawasi oleh beliau karena beliau masih masih apa kerja di Hasan Sadikin gitu. Jadi saya pindah dokter, jadi saya diresepin ini, saya jalin 6 kali, enam kali. Uh, terus dokter saya ini yang kedua beliau bilang dari hasil enam kali ini masih ada Pak hmm, aduh. Hasilnya Masih ada terus beliau bilang e, Bu ambil lagi aja e, Nanti setelah itu baru e, oral yang untuk parunya pakai e, lapanitip atau cup. gitu. Ya sudah dokter apa yang terbaik untuk saya saya terima, ya sudah saya kemo selanjutnya itu kalau orang lain kelihatannya nggak akan diambil pak karena baru beres kemo enam kali kemo lagi jadi yang paru-paru yang mana nih yang foto ini ini ini paru-paru oh, dan liver oke okay. ini. ini ya uh, jadi saya itu menjalani kemo, yang itu pak saya happy aja ketawa-ketawa gitu itu padahal obatnya itu second line itu suster itu selalu bilang gini bu ada sesak nafas nggak karena obat itu nggak bisa langsung langsung cepet gitu ya jadi memang ada resiko sesak nafas di obat ini hmm. doxostatel dan ciclo ya kemudian saya lanjut lagi dengan karboplatin dan paclitaxel itu juga sama Selalu suster ada menyanyakan, ada sesak nafas nggak? Hmm. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, dinaikin itunya apa? Di infusan itu, ya, itu ya. nah, dinaikin. Nanti kemudian datang lagi, berapa menit datang lagi? Ada sesak nafas nggak? Nggak sus, dinaikin lagi, sampai tiga oh. kali, gitu. Karena memang obat ini ada high risk untuk sesak nafas. Oh. Ya. Jadi saya bersyukur saya nggak sesak nafas pak soalnya setiap kemo saya sendiri ya saya menjalani kemo kemoterapi sendiri ngurus sendiri semuanya sendiri oh. oh. oke okay. ini sampai tahun berapa yang paru-paru ini ah uh, itu tahun dua ribu dua puluh dua ribu ya oke okay, tidak 2021 gitu. Kalau selesai, berarti selesainya tahun berapa? Selesai urusan dengan kemo radiasi. Sebentar. Ini sekarang kan 2022. Tahun lalu. Oh ya, 2021. Ada... Oh, itu baru selalu. baru selesai Awal. tahun lalu. Ya. Wow. Ya. Baru baru baru baru Apo. Apo. ya, baru setahun kira-kira ya. Ya. Kalau tahun lalunya awal ya hampir 2 tahun tergantung deh dan sekarang akhir 2022 Oke okay. dari seluruh rangkaian tadi mana yang paling berat Bu? yang paling berat itu kebin 25 siklus itu. itu yang paru-paru yang, yang ya orang oral, oral. Yang, yang oral yang oral tapi yang waktu may fase ke paru-paru uh, Nah apa uh, liver Oh karena gabung ya, liver nyambung ke paru ya. Iya, iya. Nah, hmm. saya setelah selesai kemo yang karboplatin dan pakli itu eh uh, saya ketika ke dokter uh, apa? Masih merasakan liver itu panas. Gitu, udah kemo tuh livernya panas. Hmm. Gitu ya. Jadi uh, kemudian uh, ya tentunya karena memang masih ada kan tumornya jadi Akhirnya, ya, ya, oke silahkan, apa menghibur gitu <laughs> ya abis gimana Bu memang ada tumornya ya sudah saya memang ya harus belajar ya harus belajar untuk bisa uh, berdamai dengan kanker itu mungkin yang poin yang tidak mudah untuk teman-teman penyintas kanker berdamai ya. Ini kan kalau dipikir berarti belum lama ya, biasanya beresnya tuh belum dua tahun. Nah, Sedangkan orang kanker, kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang, walaupun ada yang belum kanker, ada yang sudah kanker. Mereka tes DNA, cancer marker. Ada 22 area, itu ada orang yang memang kemungkinannya 9, kemungkinannya 5, walaupun belum metafase aja karena ada kemungkinan malah jadi uh, stres bahwa dia punya peluang di sekian banyak areal. Uh, ada juga yang malah nggak mau tes, yang penting hidup sehat aja biar nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga orang kena kanker itu seperti hidup dalam bayang-bayang maut. Yeah. Ya, dalam bayang-bayang kematian. Bahkan yeah. bayang, bayang ketidakpastian masih akan kambuh lagi apa enggak. Karena banyak ya. orang dua tahun kambo, 3 tahun, kambo, 4 tahun, kambo. Nah, menghadapi ya. kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini, apa yang Ibu Esther lakukan atau yang Ibu Esther alami? Yang saya lakukan, ya saya berusaha berdamai dengan cancer. Hmm. Tentunya Tuhan itu yang utama, Pak. Ya. Karena kalau misalnya bukan kekuatan Tuhan, saya juga nggak akan kuat juga, Pak. <laughs> Saya hanya berpegang pada firman Tuhan itu dari Filipi ya pas ayat e 13. belas segala perkara dapat merah dapat kutanggung di dalam Dia yang, yang memberikan kekuatan kepada ya. jadi itu yang sangat menguatkan saya hmm. bahwa saya kuat sampai hari ini dan saya ada hari ini karena Tuhan Amin Amin karena tanpa kekuatan itu ya nggak ada harapan Iya memang. Dan tanpa memang. harapan, ya imun tambah drop. Iya, jadi saya sudah sudah tidak lagi berpikir uh, bertanya kenapa saya, hmm. kenapa harus saya? Hmm. Saya hidup cukup bersih, makan cukup bersih, tapi kenapa harus saya? Nah ini ini banyak yang saya terima uh, curhat, uh, by chat maupun telepon. Teman-teman, uh, penyintas cancer yang juga nangis saat uh, menghubungi saya, gitu ya? Kenapa saya, saya shock dan sebagainya. Ya, memang dalam uh, fase baru difonis itu sangat wajar kalau denial. Ya, ya karena memang pertama, ya, berhadapan dengan penyakit yang cukup mematikan. Ya, iya, iya, iya, Sama, karena kedua ya, memang... biaya juga tinggi, gak murah. Iya, nggak murah. Jadi ya, memang ya, shock. Tapi uh, saya selalu berusaha untuk menghibur teman-temannya yang menghubungi saya bahwa itu sudah masa lalu. Ya, tidak usah dibuat lagi gelisah, dibuat lagi menjadi pikiran kenapa harus saya. Sekarang kita pandang ke depan. Kita bersama-sama berjuang hmm. untuk. Uh, bisa survive, lihatnya ke depan. Nggak usah lagi lihat ke belakang. Nanti banyak penyesalan dan banyak hal yang malah akan menggerus mental. Gitu. Oh, okay. Nah, sekarang kalau dipikir, ibu sendiri sebenarnya belum lama ya beres dengan kemo dan radiasi. Ini kan, katakanlah baru 2 tahun ya. Nah, banyak orang yang baru pada masa-masa seperti itu itu masih sibuk dengan diri sendiri. Nah, saya lihat ibu ini malah sudah mulai membantu penyintas kanker yang lain. Ada ada dorongan apa, Bu? Karena saya merasa hidup dalam mujizat, Pak. Hmm. Untuk orang dengan metastase liver, itu dokter saja bilang sulit. Ya, sulit. Karena, Apalagi... karena liver ini kan organ yang penting, iya. Kalau filternya ya. kena, katakanlah ini kan Bapak Pak Wabaruntu bilang itu ini kayak benteng pertahanan ini, filternya ya. kena, nanti yang lainnya keserang gitu. Iya, jadi saya merasa hidup dalam mujizat saat ya. saat saya menjalani kemoterapi dan uh, uh, pengobatan yang kemarin-kemarin itu kan saya masih uh, makan apa aja, ya kan? Oh. Uh, saya belum menjalankan istilahnya yang seperti Pak. Uh, Fred atau orang-orang yang memahami tentang kesehatan gitu ya saya belum kesehatan terutama ilmu seperti Pak Fred gitu ya oh, uh, Pak Fred ya. Pak, Fredi, ya, Pak Frederick Boberunto Ibu Leong Pitlin Ibu ya. Tufitian ya. Elissa Bajubrata dulu nggak kenal tuh sama mereka-mereka tuh ya <laughs> saya uh, udah sempet lah uh, memang ketemu dengan Bu Pitlin gitu ya tapi saya setelah setelah kena kanker ya, baru ya ketemunya kan. Kanker ya. gitu ya, sempat ketemu, sempat ngobrol gitu ya. Tapi saya hanya ngobrol saja, tapi belum menjalankan apa yang apa? Uh, pernah dibagikan gitu. Saya nggak jalankan seperti itu ya, karena uh, saya pikir uh, apa yang dikatakan dokter itu sudah cukup gitu ya. Dokter kan sudah mengatakan bahwa uh, nggak boleh yang manis, nggak boleh yang... Uh, apa goreng-goreng, uh, nggak -goreng, boleh yang uh, pakai pengawet, pewarna. Ya, enggak, saya pikir, nah, kalau sekarang gimana, Ibu? Ya, saya kan uh, setelah apa, kemo yang terakhir itu, hmm. ya, uh, saya kan mendapati hasil itu tidak ada perubahan, ya, Pak? Ya, oh, <laughs> ya. ya saya mikir aduh liver saya panas gitu ya saya terus berdoa sama Tuhan saya harus bagaimana apa iya saya harus seumur hidup kemo bagaimana dengan badan saya Sedangkan saya juga sudah merasakan lelah gitu ya Apakah enggak ada cara lain gitu hmm, okay. bisa yang membuat saya survive ya saya terus berdoa ya sampai akhirnya Tuhan kirimkan ya orang-orang yang mensupport saya orang-orang yang uh, saya percaya ya itu Tuhan yang kirimkan untuk saya untuk bisa saya survive ya saya juga berterima kasih pada orang-orang uh, baik ini ya, yang uh, Tuhan sudah kirimkan untuk menolong saya untuk membimbing saya ya untuk uh, apa membuat saya bisa Uh, memahami bagaimana lifestyle yang lebih baik gitu. Hmm. Saya percaya bahwa itu atas izin Tuhan saja uh, saya bisa uh, uh, diperkenalkan itu ya. Karena saya juga berdoa kan, minta supaya ini harus bagaimana gitu. Ya. sampai akhirnya ya uh, saya memahami uh, bagaimana saya harus hidup lebih baik. Hmm. Saya bagaimana saya harus menjaga diri saya, ya, tubuh saya, pikiran saya, juga hati saya, ya. itu pak. Jadi, oh. nah saya. ini untuk apa namanya soal masih ke ini pak, BA PA Group penyintas kanker ya, ibu kan semangat banget nih, uh, ada dorongan yang spesial untuk mau membantu orang lain? Iya pak, karena kan sebelum saya di sini pun saya sering mengunjungi. Teman-teman uh, yang cancer juga, oh. ya. Sedang kemo di rumah sakit atau yang uh, apa, uh, sedang opname gitu karena cancer ngedrop. Ya, saya kan ada komunitas lain juga, ya, dimana saya ikut di situ jadi kita merasa sepenanggungan lah. Jadi, hmm. kalau ada yang uh, sedang kemo atau ada yang... Uh, saya sedang kebetulan sedang di rumah sakit dan memang uh, saya ada waktu ya saya berusaha untuk menyempatkan diri, menengok ruang kemo, melihat teman-teman uh, yang sedang berjuang ya terus juga karena mungkin saya metastase apa liver jadi teman-teman yang mengalami hal itu juga di luar komunitas- komunitas cancer itu menghubungi saya juga bagaimana supaya bisa survive karena kalau udah metastase memang berat Pak itu untuk tingkat survive-nya juga enggak sebesar kalau orang yang enggak metastase gitu ya Iya oke kalau kalau yang dari ibu alami yang dalam kan ini dua tahun ya mestinya kan makin lama makin membaik-membaik Uh, apa yang membuat ya kalau dari pengalaman ibu ya kalau teori kan banyak tapi dari pengalaman yang ibu alami itu yang bikin ibu rasanya seger fit gitu kan aspeknya banyak yang kalau yang bagi ibu yang membuat kayak oh ya ini harus saya lakukan ya ini enak banget gitu ya tentunya semangat ya pak semangat hidup dulu hmm. semangat jadi uh, harus itu punya dulu mau kita punya makanan yang bergizi uh, nutrisinya baik kalau nggak punya semangat ya, ya gimana ya karena semangat itulah maka saya mau menganggap bahwa makanan yang saya konsumsi ini obat hmm. ya kan uh, makanan yang sebetulnya mulut saya pun susah untuk nyalamnya juga pak <lacht> tapi kan karena saya tahu ini baik untuk tubuh saya jadi kan ya saya dengan semangat ya saya makan ini obat gitu setiap makan apa lagi sayur apa jus apa obat saya nganggapnya gitu jadi menurut saya nomor satu itu semangat semangat saya hanya punya semangat pak semangat besar untuk survive gitu ya, itu yang sebetulnya harus dimiliki oleh orang dengan cancer. karena kalau semangatnya udah nggak ada ini fisik akan cepat ngikutin drop Saudara. Drop gitu. Ya, jadi semangat itu yang nomor satu. Saya berarti kan survive udah hampir 7. Oh, tahun ini. Dihitung dari yang pertama vonis ya. Iya. Ya, itu kan sebetulnya kalau untuk metastase, orang metastase itu bisa di 5 tahun pertama untuk payudara itu sudah boleh dibilang sudah melewati survival rate kalau menurut medis ya. Hmm. Tapi kalau menurut Tuhan ya kan memang e, kalau belum waktunya ya waktu Tuhan kan yang terbaik kan gitu. Ya, ya minta perpanjangan hidup. Ya, ya. Saya minta itu, Pak. Minta perpanjangan hidup. Saya bergaining dengan Tuhan. Gitu. Minta perpanjangan hidup karena saya harus membantu teman-teman saya yang sepenanggungan yang senasib dengan saya. Ya sampai akhirnya kan saya juga enggak nyangka kan saya ada di grup ini dan Bapak menjapri saya <laughs> untuk meminta membantu teman-teman ya, Itu kan saya juga enggak nyangka ternyata doa saya dijawab lewat apa Iya supaya ya kita hidup ini mumpung kita di, hidup ya dikasih kesempatan kita kita bantu orang ya yeah. saya sendiri juga sekarang hampir tiap hari itu terima ucapan terima kasih ya nggak ada duitnya tapi terima ucapan terima kasih yang barusan sore ini saya post itu kan yang tangannya kaku nggak bisa gerak kakinya nggak bisa gerak yeah. kemarin yang uh, apa namanya liver SGPT SGOT-nya Udah enggak karu-karuan, bahkan sudah setiap bulan habis lima 15 juta untuk infus, kali tiga 30 Berarti udah lima 450 juta habis duitnya, udah nggak sanggup lagi. Ya. Tapi dalam keadaan yang tidak sanggup tadi, ya emang kadang-kadang kan kalau masih sanggup itu kan nggak cari pengobatan alternatif, istilahnya ya. ya. Kayaknya sanggup. Betul. Begitu enggak sanggup lagi, ya sudah, deh, cari kesembuhan alternatif ikut olah nafas, mulai mensyukuri banyak ucapan yeah. syukur, memuji menyembah yeah. Tuhan, menemukan arti hidup, yeah. mulai semangat, cari passionnya di mana, nolong orang lain, dongeng ke sana kemari, hidup happy. Eh begitu ke rumah sakit malah <laughs> udah livernya udah udah udah normal. Sgbs-nya itu yang, yang yang kemarin saya apa yeah. saya post dengan audionya itu, jadi saya melihat orang-orang dengan yang mengalami, ya kalau bagi saya itu, bahkan saya berikan memberikan berani, memberikan istilah kesembuhan ya, kalau patokannya adalah PET scan bersih, kayak Gavrila kan juga hasilnya PET scan betul-betul bersih, dinyatakan bersih itu, bahkan dari terakhir mengambil keputusan, tidak kemo, tidak reaksi, makan obat, olah nafas apa tidak pakai obat, makan yang sehat olah nafas, sekarang kalau dihitung dari situnya udah 6 tahun. Kalau dihitung dari pertama kena kankernya, ya udah malah udah 12 tahun itu Gavrila ya. Kalau yang ya. lebih nasihat menurut saya Pak Bobo untuk 30 tahun tanpa kambuh, tanpa ya karena tapi yang menarik bagi saya bahwa setiap orang yang saya jumpai sudah lebih dari 10 tahun bahkan itu hampir semuanya bukan bukan hampir sih, semuanya menemukan tujuan hidup yang baru, gairah hidup yang baru, semangat yes. hidup yang baru, arti hidup yang baru. Yes. Di situ ketika dia punya yes. arti hidup, semangatnya itu semangatnya itu luar biasa, bahkan bisa kayak yes. lupa sama sakitnya. Iya, yes. <laughs> yes. ketika saya nih misalnya ya, saya uh, memberikan advice gitu ya pada teman-teman penyintas cancer yang menghubungi saya, itu kan sebenarnya saya sedang memberikan untuk diri saya sendiri kan? gitu, saya bilang e, ibu harus semangat, ibu harus, berarti kan saya juga harus semangat. Betul. <laughs> e, apa istilahnya ya, e, saya harus bisa gitu kan, saya harus bisa bangkit juga gitu. Jangan saya memberikan semangat, saya letoy sendiri gitu. <laughs> e, kita memberi nasihat, kita nggak tambah bodoh, kita malah tambah pinter. Kita memberi semangat, ya kayak saya kan sama juga, menurut saya berbagi juga. Kenapa saya setiap pagi ngajak teman-teman uh, olah nafas, free senin sampai jumat? Karena kalau ya. saya nggak ngajak, saya sendiri juga bisa bisa males gitu. Ya. Kalau saya pagi sekarang karena harus antar anak sekolah, Pak, makanya saya udah nggak nongol tuh itu. Ya, jadi, bisa, harus ada, sendiri aja mandiri. Mandiri ya, jadi sendiri. Ya, saya begitu saya kendor-kendor-kendor, wih, gulanya naik lagi gitu ya. Jadi begitu ya. saya konsisten, sekarang saya jadi konsisten karena saya ngajak orang lain. Jadi dalam dalam mengajak orang lain kita disemangati. Dalam ya. ngajak orang lain kita disemangati tanpa sadar, ya malah saya sendiri sekarang udah bisa terkendali. Nah, saya yakin hal ini juga akan berlaku nanti buat teman-teman ya yang menyimak uh, rekaman ini. Untuk mulai uh, tidak hanya fokus pada diri sendiri, karena yeah. ya kanker sakit, masalah itu kayak shock terapi. Shock terapi itu apa? Untuk menemukan arti hidup, untuk menemukan yeah. tujuan hidup. Yeah. Dan dari, dari tujuan dan arti hidup itulah yang memberikan semangat yang berbeda, bahkan lebih daripada sekedar semangat kesembuhan. Iya betul, pak. betul. Jadi orang menemukan arti hidup, tujuan hidup, semangatnya, awalnya. Gini, sekarang uh, saya memaknai cancer ya lebih positif aja, pak. Hmm. Dan itu saya berusaha untuk uh, kasih tahu juga ke teman-teman yang menghubungi saya, gitu ya. Harus bisa memaknai dengan positif. Mungkin kalau kita nggak cancer, mungkin kita akan, gitu ya, karena kita diizinkan cancer, kita mendapat cancer itu harus ada perubahan di dalam hidup kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi dalam hidup Jadi kayak warning lah, cancer. Oke, Jadi. Ibu Esther, sekarang ini penutup pesan Ibu untuk kita teman-teman yang penyintas kanker, silakan. Untuk teman-teman semua di grup penyintas kanker, tetap semangat, jangan menyerah, terus berjuang, ya. jangan putus asa, jangan selalu uh, terus bertanya kenapa harus saya. Hmm. Karena itu nanti terus aja kita bulat di situ dan tidak dapat jawabannya. Sudah kita jalani saja bahwa kita kena cancer itu untuk kita berubah menjadi manusia baru, menjadi manusia yang lebih baik. Dan terutama, pesan saya untuk teman-teman yang sudah metastase, jangan berpikir bahwa metastase sama dengan kematian. Kalau udah stadium akhir, itu pasti sudah mendekati akhir kehidupan. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Banyak yang stadium akhir bisa survive. Bahkan, Dokter, teman saya ya Pak ya, dokter udah bilang tiga bulan lagi, ini hari orangnya udah ada 20 tahun, masih hidup. Dokter bilangnya tiga bulan lagi. Ya. Tapi orang itu punya semangat besar, jadi dia nggak dengerin omongan dokter, biarin aja dokter mau ngomong apa. Tapi saya terus lakukan bagian saya. Nah ini pesan saya untuk teman-teman, terutama yang di stadium akhir, untuk punya sikap yang sama. Jadi tidak terpaku dengan judge dokter karena dokter itu mengatakan seperti itu berdasarkan ilmu yang dipelajari itu seperti itu kalau sudah simptom begini nanti begini-begini tapi kita yang harus bisa merespon ingat pesan Pak Wowo bahwa apapun yang terjadi dari hasil-hasil medis itu adalah fakta kita harus bisa terima fakta apapun yang tertulis dari hasil medis. Tetapi substansinya bukan dari fakta tersebut. Substansinya adalah kita punya Tuhan yang besar. Kita punya pribadi yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup membuat kita bermanfaat untuk orang lain. Itu substansinya yang harus kita pegang. Tuhan itu lebih dari... Apa, penyakit yang sedang kita alami, penyakit kanker. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, okay, terima kasih Ibu Esther. Jadi teman-teman ya, khusus para penyintas kanker bahwa kalau saya juga sering mengatakan dalam pelajaran olah nafas, selama kita masih bernafas itu masih ada harapan karena nafas oh. itu adalah penyatuan. Ketika ayub-ayub ya. mengalami sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. E, ber, ber, bahkan sempit, kalau tafsirnya bertahun-tahun ya. dan Ayub sakitnya banyak sekali karena dia juga ada alergi ada paru-parunya, kulitnya mengelupas ya. bahkan kulitnya menghitam juga kita nggak tahu sampai penyakit apa disebutnya ujung kepala, ujung kaki tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Ayub hidup 140 tahun lagi ya. jadi dokter ya kita tentu menghargai dokter dengan ilmunya mengatakan udah tinggal tiga bulan tinggal enam bulan tapi sekali lagi inilah saatnya menurut saya kita semuanya ya percaya bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu hidup bahwa Tuhan itu yang punya nafas kita bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan memberikan kesembuhan terus semangat untuk mengejar kesembuhan tapi terlebih lagi sebenarnya adalah mengejar Tuhan mengalami Tuhan karena Tuhanlah yang akan akan memberikan kepada kita kesembuhan eh, ya sentuhan hati Tuhan eh, terus hidup bagi Tuhan melayani Tuhan melayani eh, sesama ya oke terima kasih Bu Esther. kita akhiri acara kita selamat semangat teman-teman ya kita akan dukung juga teman-teman dalam doa kita berdoa kita berusaha kita percaya bahwa masih ada harapan selama kita mengandalkan Tuhan. Amin. amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih, Pak Jarod. Waktunya oke, terima kasih sama juga sama-sama.